Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Raka Channel. Sudah lama nih guys kita nggak review review makanan atau bang lagi. Akhirnya saya akan mau review sadar dari Lezato dan saya beli di Lezato dekat sekolah di jalan saya peninggaran. Oke. Okay. Sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Amin. Dan berdua selesai. Nah, tuh guys, warnanya merah sekali Ini adalah level 3 ya guys Dan ini adalah teh jus gula batu Mantap kita akan... tiga 3 guys, sudah dibuka dan kita langsung terus makan bagaimana rasanya Tuh, gede banget ya Hmm, yummy ini Cepungnya gurih banget Asli Dan Bubunya Sangat rasa Nih, buat nih Hmm Pedas-pedas manis mana gitu guys gue libat tuh ya guys Ini cades paling enak banget guys sumpah. Hmm. Ini cocok buat lo yang suka cinta ayam kentake, tuh makanan jangput. Uh. Ini bakar guys, uh, mantap. Langat tuh guys langat aja sini sungguh nikmat, guys. gitu yuk. tuh guys, suapin terakhir ya, suapannya. Ah, saya beli, ini harga? Kebelas ribu, beli di tempat ya, guys Saya minum dulu ya, guys. Biar kalian tahu bagaimana rasanya, dan biar kalian tahu, sepertinya rasanya seperti apa, nih, guys. Mantap! Alhamdulillah habis videonya sampai di sini saja dan thanks for watching untuk kalian jangan lupa like, comment, and share dan subscribe dan bagikan terus Desayate ke saya teman ke teman-teman anda dan see you next time. Asih challenge pedas-pedas udah temuk bang ke saya di kolom komentar di bawah ini, oke okay, guys? Sampai ketemu nanti lagi sampai jumpa dadah.